Ultima memperkenalkan cara termudah dan tercepat untuk menghasilkan token baru di pasar, yaitu Farming. Farming Ultima dilakukan dengan bantuan perangkat lunak khusus, yaitu Farming Farm, dan memiliki begitu banyak keuntungan. Pertama, pengoperasian farm dan penambangan token dibuat setransparan mungkin. Anda selalu tahu berapa banyak token yang akan Anda dapatkan setiap bulan selama periode penambangan token di farm, dan Anda dapat dengan mudah mengatur besar kecilnya keuntungan Anda. Anda dapat dengan mudah meningkatkan volume penambangan token Anda kapan saja dengan meningkatkan lisensi farming Anda dan ukuran serta kapasitas farming Anda. Semuanya ada di tangan Anda. Kedua, kecepatan. Anda dapat memulai farming langsung di dashboard pribadi Anda atau menginstal perangkat lunak khusus dalam perangkat pribadi Anda. Untuk memulainya, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar, membeli lisensi, dan membekukan token Ultima Anda selama 3 tahun. Farming akan dimulai secara otomatis, dan transaksi pertama akan masuk ke saldo Anda setelah 30 hari kemudian. Ketiga, Farming Bekerja Secara Mandiri Hal yang harus Anda lakukan adalah membeli produk, dan setelah itu, blockchain akan melakukan segalanya untuk Anda, yang akan memproduksi token baru dengan sendirinya dalam waktu 2 tahun. Keempat, proses farming mudah dikelola. Dengan menggunakan kalkulator khusus, Anda dapat dengan mudah menghitung berapa banyak token yang dapat diunggah ke farm, dan ditambang selama periode farming. Token yang ditambang dapat langsung digunakan untuk semua produk ekosistem Ultima, menjualnya di bursa, mengisi ulang kartu debit kripto, menggunakannya untuk meningkatkan lisensi farming, atau membayar transaksi atas barang dan jasa di marketplace. Anda dapat memulai farming token Ultima sekarang juga dengan membeli lisensi dan membekukan token di farming unit di ultimafarm.com. Semakin cepat Anda memulai farming, maka semakin tinggi keuntungan Anda. Tingkat kecepatan penambangan sangat tinggi, tetapi akan menurun setiap minggunya. Jadi mulailah untuk menambang sesegera mungkin. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi farming.